Kabar menarik dan vitamin bahagia seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini, kembali vitamin bahagia, para sahabat disuguhkan. Kali ini, Buda Laisi Kejora lagi menggendong Ukasya. Aduh, masya Allah banget ya. Ini tentunya bisa dibayangkan kalau abang El sudah gedean dikit. Aduh, pastinya gemes banget ya, masya Allah. Momen ini pun persahabat reverse oleh akun sahabat.ting aruska leslar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, Ukasya anteng banget digendong bunda Lesti Gak kebayang nih abang L gedean dikit Pasti nangis nih lihat bundanya Anteng banget ya persahabat ya Ukasya digendong oleh bunda Lesti Ini sih gemes banget Dan kita lihat juga persahabat ya Masih diunggah akun Instagram yang sama Aduh, kali ini Ukasya lagi naik motor bareng Bunda Lesti. Ini seru banget ya, pokoknya kebahagiaan malam hari ini kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Masya Allah, semoga saja persahabatan ya, idola kita selalu banyak doa, dukungan, dan tentunya support yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan pastinya, Bunda Lesti Kejora ini makin gak sabar banget nih. Pengen ajakin Abang Fatih Seperti ini persahabatnya Pasti ini seru banget Dan kita lanjut juga persahabatnya ke kabar berikutnya ada Adungan spesial dari Langit Music nih Mengunggal foto wanita hebat Wanita cantik dan wanita berkarya Salah satunya ada Bunda Lesi Kejora Dan kita simak di kalimat yang diposting oleh Langit Music Siapa musisi wanita yang jadi idola kamu Seperti Ibu Kartini yang menjadi idola kamu Wanita Indonesia Pastinya Bunda Lesti ya persahabat ya Yang selalu sabar Semangat Pokoknya Bunda Lesti Semuanya selalu Bikin bangga Masya Allah. Kita simak di kalimat komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari para sahabat Leslar Dari L2W juga ikut berkomentar Lesti kejora ada komentar dari akun Lesti Jarni juga mengatakan Lesti, Masya Allah banget ini nama Lesti Ini ramai banget di kolom komentar Kita bangga, kita bahagia, dan kita salut kepada Lesti Kejora Kita masih menunggu vitamin dan kabar terbaru berikutnya Di malam hari ini Karena idola kesenangan kita sebentar lagi akan tampil Di acara festival Ramadan di Indosiar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.